Di kabar pertama persahabat kita awal dengan kabar yang sangat heboh ya Warga Konoha kembali persahabat ya Kembali tentunya mendapatkan kabar video pertekdonan di negara Konoha Ini luar biasa Kembali persahabat ya Momen-momen tekdon kita dapatkan saat ini Kita lihat di unggahan lasting intifatih ada sebuah kalimat Mimin ngintip ada video protect don dimulai eh gimana sih katanya tuh ya dan tentunya kalimat komentar pun di sini banyak sekali kita simak persahabat ya dari akun Instagram. Dari akun Arsha kosong mengatakan di tiktok banyak WGWKD dia pake baju coklat bareng bilar keluar dari pagar gitu bukan katanya tuh ya banyak sekali sudah melihat nih persahabat ya dan video ini pun di take down oleh Pembes kemudian juga persahabat ya kita keunggah Lesti Fashion udah lama banget ya nggak membahas outfitnya Bunda Lesti Kejioran outfit Bunda Lesti saat kumpul bareng dengan teman-teman teman akrabnya persahabat ya, ini ya kemarin malam nih, outfit yang dipakai oleh Bunda Lesti dimulai dari harga tas yang sangat fantastis merek Hermes Paris persahabat jadi ya, dibanderol seharga 163 juta rupiah ada juga persahabat ya, baju persahabat yang dipakai oleh Bunda Lesti merek Zara dibanderol seharga 1.099.900 rupiah untuk celana yang dipakai itu Dibanderol Rp 175 175.000 Dan untuk sandal Atau sepatu para sahabatnya Ini juga harga yang sangat luar biasa Dibanderol seharga 12.500.000 rupiah Ini luar biasa Masya Allah. Berkah barokah selalu Untuk rezeki idola kesayangan Semoga rezekinya juga Bisa menular ke kita semuanya Amin Dan selanjutnya kita keunggahan terbarunya Ayah Kejora setengah jam yang lalu Ayah kejora mengunggah sebuah postingan dalam perjalanan indahnya pemandangan itu kalimat yang diposting oleh ayah kejora. Masya Allah mudah-mudahan selamat sampai tujuan kita selalu menunggu kabar baik dan pastinya vitamin yang disuguhkan langsung oleh keluarga besar les persahabat ya kita hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk keluarga besar Leslar dan selanjutnya juga vitamin akhirnya muncul persahabat ya perhatikan di video ini. Ada papa bilar, terciduk ya sudah potong rambut, nih sepertinya lagi memvideokam lokasi persahabatnya. Wow, kira-kira mau buat apa nih, papa bilar? Masya Allah, melihat segini aja kita sudah bahagia dan pastinya adem banget, ya. Doakan yang terbaik apapun itu, semoga selalu lancar dan selalu dimudahkan. Postingan ini diunggah kembali oleh akun Fatih yang Kita simak juga kalimat yang dituliskan. Masya Allah Alhamdulillah ini baru vitamin namanya Semoga segala niatnya berjalan dengan lancar ya pambi Apapun itu Tuh sahabat kita hanya bisa mendoakan Apapun itu semoga lancar Dan di kolom komentar pun tentunya banyak sekali Tanggapan pertanyaan dari para fans Di antaranya dari akun Johnny Syahara mengatakan Ini di mana ya kok kayak dingin banget gitu ada juga jawaban dari Jayanti Put 23 Yang pasti bukan Jakarta Jakarta udah gak ada lahan seriba itu Tuh, oh sahabat ya Kita selalu tentunya menunggu Kabar terbaru dan kejutan yang akan disuguhkan oleh Leslar Kita sudah kangen banget pesinya Melihat kebersamaan antara Lesti dan Rizky Pilar. Kita hanya bisa mendoakan, oh sahabat ya Mudah-mudahan Apapun yang dilakukan oleh Leslar Selalu dimudahkan dan dilancarkan Amin Berikutnya persahabat kita lihat juga Ada gambar dari akun HIP 500 Yang mengabarkan soal Leslar Kali ini datang dari Rembayang yang diminta Komentar tentang Lesti dan Rizky bilang Komentar yang putunya diberikan Oleh Rembayang Kita nggak berani komentar lebih jauh lagi Yang pasti kalau memang itu Keputusan dari mereka berdua itu yang terbaik juga pasti Yang penting anaknya juga sehat Karena kita baru punya anak juga Jadi pas kejadian Lesti Ini kayak langsung kita kasihan sama anak Itu persahabat ya Rimba lebih konkret Kepada keurusan anak persahabat ya Kita doakan saja Mudah-mudahan rumah tangga Leslar Kembali rukun dan kembali bahagia masih menunggu kabar terbaru berikutnya di malam hari ini? Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Youtube Lesti fati Update yang akan selalu menggambarkan informasi terbaru mengenai Bunda Lesti Kejora. Ini dulu informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Bagus ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.